Hai, hai hai. Halo guys, jumpa lagi seperti biasa ya. Kita main lagi di Lakineko. Sekarang nih aku mau modal 60.000 ya. Seperti biasa di awal-awal lewat aku manual-manualin dulu. Di aku manualin di bettingan 6.000. Ah, eh, 6.000 600 perak guys ya. 600 <tuh> perak agak beberapa kali lah. Di sini kita apain? Kita roll dulu guys ya, sambil cek-cek dulu bagus enggak nih putarannya ya. <tuh> Soalnya kita modenya cuma tipis ya guys ya Jadi kita harus main hati-hati main pinter guys ya Oke okay, langsung aja naikin bednya 2000 Kita cek di fase yang naik, naik dikit disini Bed 2000 kasih segera putaran Nah pemputaran lagi Nomor tiga k berarti masih aman Abis dong Pauset wow, banyak banyaknya kena mulai kembali ke awal ya. Eh, nendat lima puluh lima masih pecah lagi cakep. Kalimpat ya guys ya, masih pecah lagi. Lumayan itu ya. Hmm, kasih lagi jacknya tujuh puluh enam ribu eh tujuh puluh sembilan k ya sorry tujuh puluh sembilan k. Oke okay, di sini aku naikin bednya jadi 4000 rupiah Gas langsung putaran agak banyak yaitu 50 putaran guys ya Oh iya guys seperti biasa di sini yang baru gabung baru join uh, di channel kita Jangan lupa untuk dibantu-bantu subscribe Nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya nyara nanti pilih lancengnya supaya nggak ditinggalan adegan terbaru oke sikit tuh satu lagi oh sikit sikit sikit sikit sikit ternyata mana hmm itu dia akhirnya dapat juga akhirnya dapat juga kita ya Oke kita review nih Ya Kita coba bentar bengkak review ya Dapat apa aja nih Langsung dapet Shoesnya ya Kali 12 Belum ada pecah lagi Please tolong kasih pecahannya yang bagus Oke nambah perkalian doang 14 Mbak putaran lagi guys ya Nah kembali Oke, okay, connect Daftarnya kita disini Lalu sekitar di 404 ya Total semuanya ya saya <tuh> 404 lumayan lah ya Tipis lagi kita bisa nih Kita mau maru-maru <tuh> Oke, okay, 523 ditebus ya. Mantap. 50 eh, 523 dah keluar guys ya. Udah <coughs> keluar guys, ya. Alam, ya guys ya. <coughs> Di sini masih lanjut ya. Sekarang seternya masih ada satu putaran lagi nih. Masih ditambahin lagi dong koinnya cantik. Lah, spin lahir kita lihat bakalan dikasih apa ya <tuh> Oke, okay, komik. saatnya untuk cabut kita gitu ya udah bisa cabut nih guys ya udah bisa WD juga ya udah-udah dikasih lebih-lebih begini cuy ya mantap banget so baik banget nih guys ya oke matikan spinnya langsung sini aku turunkan batnya jadi bed bat, uh, 2k langsung kasih 80 putaran guys ya itu cara antisipasi kekalahan lagi ya <tuk> kecil aja di spin, -spin lama peduli apa kalau dia ngasih, ngasih <tuh> oke <Okay>. masih <tuh> belum? <tuh> hmm, kalau kayak gini mah udah sambil uduk juga enak cuy sambil uduk, coba ngopi <tuh> Nikmati putaran dua ribu tujuh empat putaran ya, memang boleh. Oke kita turboin pun nggak dapet coy ya kita turboin yang malah nggak dikasih sama sekali udah matikan turbonya makin turun takutnya nggak jadi <tuk> yuk satu putaran lagi boleh nih ini hmm. uh, poin gede-gede boleh di sini guys ya <tuk> aduh ke okay, empat tuh dapat sisinya juga konek bagus 10 sama as juga konek lumayan tuh mau satu 52 tuh tambah nama profit jadinya satu juta tujuh ribu banget oh, so. nice banget coy so. Rp2.000 Totalnya Rp1.5.750.000 Perak ya Yuk dikasih lagi Skaternya Atau tambahan lagi Atau betaran lagi <tuh> Oke okay, konik justru ya Ada dalam perkalian Oh oke okay. Untung-untung Ada perkalian ini ya Cakep Aduh Oke, Bapak Oke, kita masih main di bettingan duakan ya guys ya. Masih masih cari aman aja lah, ya. Karena kalau besar besar guys, ya. kita turunkan bidnya kita spin-spin mau 80, mau 30 ya guys ya. Terserah bebas. <tuh> Sang depan-depan depan rumah aja kayak gitu pencari begini ya. Lebih gampang cariinnya. <tuh> dan seperti biasa juga disini guys ya terlepas dari itu semua ini cuma sekedar hiburan semata ya abang-abangku kakak-kakakku Cuma hiburan semata ya guys ya jangan dijadikan mata pencarian dong ya <tuh> oke okay, kita lanjut lagi di sini. kalau ingin bermain pun cukup ke dana-dana kalian satu. ayo naikin lagi dong please Kau putaran lagi, cuy. Berasa lama, cuy ya. ya kalau udah menang nih ya. Iya, cuy. kalau udah menang dulu, berasa lama, cuy. Masa pengen gatel tarik duitnya langsung aja. Oke, lanjut lagi di sini. Kita udah dapati dari 60. Jadi semua, 90 ini kayak ada ya udah udahlah guys ya, Gak apa, apa nih kayaknya yang 2000 Gak bakalan ngasih lagi makasih banyak buat kalian buatku yang udah nonton atau stay dari awal sampai akhir tanpa di skip gue ya makasih banyak ya guys ya kita bakalan jumpa lagi di next konten dengan trick pola terbaru lagi lah ya untuk main di kucing-kucing nih guys ya ada delapan putaran lagi masih main di dua skater ya. Yuk kasih lagi yuk. Oke okay, ngomong mau beres ya tiga putaran lagi berarti menu mau mau nggak cukup sampai di sini jangan dipaksain lagi guys ya. Oke, okay. thank you guys ya. See you next time, see you next content dan bye bye. Thank you guys ya.